Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hello lovers dimanapun ada berada ya dari dunia nyata maupun yang goib. Oke, oh, baru selamat datang lagi di channel Ani ini ya guys, dan gimana nih kabarnya semua? Waduh, pasti baik-baik aja Dan saya doakan semoga sehat selalu, amin nanti doa amin. Oke lovers video share kali ini ya bukan video huwakan ya guys ya atau video kalian Kalian biasa guys melayangin bagaimana caranya kita mengatasi sim card uh, smartphone 4gsm ya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 Oke okay, Lover dan ketika saya mencoba mengecek pulsa ya dan sini saya mendapatkan notifikasi yaitu tidak dapat melakukan panggilan kartu SIM hanya mendukung data seluler Nah gimana cara mengatasinya guys ya agar bisa kita mengecek pulsa, mari ikuti terus ya tutorial ini hingga selesai ya guys ya Oke okay, Lover sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, ya langkah baiknya kita like dulu video ini dan jangan lupa share-share gimana -share kita mantap tanggalannya dan jangan lupa lagi guys ya subscribe dulu ke channel aneh guys Karena subscribe itu gratis untuk selama-lamanya guys Tanpa dibungut biaya spesermu ya. Oke okay, lovers, dan untuk alat untuknya atau aplikasinya Kalian bisa downloadnya di bawah deskripsi video ini ya guys ya Link downloadnya ada di bawah deskripsi video ini guys Oke okay, lovers, selanjutnya kita lanjut ya Ya kalian sudah downloadnya dan masangnya saya langsung buka Di sini saya downloadnya dan saya sudah masangnya Dan saya akan segera membukanya guys Oke okay. Oke lovers dan kita tunggu loadingnya ya guys ya agak lama juga guys uh, untuk melakukan pendaftaran dulu ya Oke lovers jika sudah nampil mulai seperti ini ya Langkah yang pertama yaitu yang harus diisi di sini harus disentang dulu ya ini di checklist dulu guys Oke okay, kita checklist Dan langkah yang kedua guys ya uh, Jadi kita tekan tombol aktifkan aja guys Oke okay. Dan kita tunggu loadingnya, guys. Ya, ini agak lama juga, guys, karena memang pendaftaran ya, guys. Ya, di jaringan 4G LTE ini, guys.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 Oke okay, oke okay. dan terima kasih untuk bukti tangannya guys ya. <laughs> dan untuk penggunaan aplikasi ini ya seperti aplikasi biasa ya yang ada di bawahan HP gitu ya guys ya. Untuk SMS, telepon, video call atau cek-cek yang lainnya guys ya. Oke loh bos mungkin itu saja dari saya guys ya. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini dan mungkin share saja dari saya guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan, jangan lupa nih ya, guys ya like, comment, and subscribe channel ini ya, guys ya. Dapatkan konten-konten menarik dari kami, guys. Oke, lovers dan mungkin itu saja, guys ya. Hmm, sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya, guys. Saya Selain, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.